Assalamualaikum semua, saya Asila Saya ingin memberi sedikit informasi tentang COVID-19 Mengenai COVID-19, jumlah positif terus meningkat Kita bersama melawan COVID-19 Menggunakan masker Langkah kedua, menghindari kerumunan. Langkah ketiga, kalian di rumah aja ya baik keluarga anda, lindungi keluarga anda Saudara, mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, Asyala Farani. Semoga berita ini bermanfaat untuk saudara di rumah. Wassalamualaikum